Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan bahas kunci jawaban pada halaman 186 dan 187 Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Baik kita akan langsung saja Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya Baik di halaman 186 kita diminta untuk menulis Perhatikan kembali cerita Garuk-garuk di atas Perhatikan masalah yang dialami tokoh-tokohnya. Setelah itu, salin dan lengkapi tabel berikut ini ke buku tulis kalian. Baik, kita akan uh, isi tabel-tabel berikut ini. Nah, kalian diminta untuk menulisnya kembali di uh, buku kalian. Baik, untuk soal yang pertama atau untuk tabel yang pertama, di sini ditanyakan judul cerita. Nah, judul ceritanya adalah garuk. Garut, kemudian untuk yang kedua, di sini ada tokoh utama. Nah, siapakah tokoh utama di dalam cerita tersebut? Tokoh utamanya adalah Kidul. Kidul baik. Baik, berikutnya, di sini kita diminta untuk mengisi hal yang diinginkan atau tidak diinginkan oleh tokoh utama. Baik, kita akan jawab. Hal yang uh, diinginkan dulu kita akan tulis. Baik, hal yang diinginkan adalah hal yang diinginkan, diinginkan, kidul ingin terus, kidul ingin terus, ingin terus makan rempeyek. rem, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah atau tidak diinginkan oleh tokoh utama. Nah, apa yang tidak diinginkan oleh tokoh utama? Baik, hal yang tidak diinginkan tokoh. Utama, yaitu tidak ingin mandi. Tidak ingin mandi. Kemudian berikutnya kita akan jawab alasan tokoh menginginkannya. Na apakah alasan tokoh menginginkannya? Baik kita akan jawab ah, kenapa dia ingin ya. Baik kita akan jawab Kidul ingin makan makan rempeyek. Karena rasanya enak. Karena rasanya enak. Tindakan yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginannya adalah nah, Apakah tindakan yang dilakukan oleh tokoh untuk mencapai keinginannya? Yaitu Kidul membawa pulang rempeyek. Membawa pulang rempeyek. Rempeyek. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya. Hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya, oke, di sini ditanyakan hal yang membuat tokoh tidak mendapatkan keinginannya, yaitu kidul tidak mendapatkan keinginannya. karena keasih selalu mengingatkan kidul mengingatkan kidul untuk mandi Berikutnya, apakah tokoh berhasil mencapai keingin keinginannya? Jelaskan. Kita jawab tidak. Karena, Kidul tetap harus mandi. Kidul tetap harus mandi. Kemudian berikutnya tidak karena kidul alergi alergi udang yang ada udang yang ada di rempeya Baik adik-adik, nanti kita akan lanjutkan ke halaman 191 dan 192 pada Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, agar nanti adik-adik mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan bahwa kami telah menjawab halaman ini, silahkan adik-adik subscribe dulu channel ini, agar nanti adik-adik mendapatkan kunci jawaban dari setiap yang kami upload di Youtube ini.